Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ternohon Bapak-Ibu tim SPB Kota Bandung yang sudah berkenan hadir di asistensi hari ketiga. Kami akan coba menjelaskan tentang domain yang ketiga, termasuk juga nanti akan ada beberapa layanan yang kita jelaskan untuk mempermudah Bapak-Ibu dalam mengisi imunet SPB tahun 2023. Mohon izin Bapak-Ibu, nanti akan ada beberapa pemateri dari teman-teman tim SPBE tingkat kota yang akan menjelaskan kepada Bapak-Ibu terkait dengan beberapa indikator SPBE. Oh, ya Dan bagaimana kita lakukan asistensi di hari pertama dan kedua tentang kebijakan SPBE, di mana ada 10 indikator, dan di hari kedua kita ada Tata Kelola, domain Tata Kelola juga sama, ada 10 indikator dan ada tiga aspek ya. Kemarin kita bahas tentang perencanaan strategis SPBE, terus juga ada teknologi informasi dan komunikasi, dan terakhir penyelenggaraan SPBE. Dan untuk hari ini kita akan bahas tentang manajemen SPBE, audit maupun nanti ada beberapa layanan yang akan kita bahas tentang layanan open data maupun layanan yang lainnya. Oke okay, Bapak Ibu mungkin untuk merefresh kembali saya coba bertanya dulu izin nanti tinggal coba chat aja di kolom chat um, ada beberapa indikator tadi ada 10 indikator untuk kebijakan mudah-mudahan masih ingat kebijakan tentang SPB itu diperwalkan nomor berapa Bapak Ibu? Boleh dicat aja untuk mengingat kembali, karena tentunya penilaian yang akan kita terkait dengan pemahaman terkait SPBE. Silahkan dicat uh, perwal atau kebijakan terkait dengan SPBE Kota Bandung. Di hari pertama itu, kita sudah ada bahas tiga perwal terkait dengan SPBE, terkait dengan arsitektur, dan maupun terkait dengan tata rencana. Silahkan, ada yang merefresh kembali nih. Perwal nomor berapa, bapak ibu masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Silakan di chat kembali di kolom chat sebelum kita mulai. Perwal 85 tahun 2021, Perwal 60 tahun 2021. Ya, Alhamdulillah ya masih pada semangat, bapak ibu. Nah untuk uh, Perwal mungkin nanti kita akan bahas uh, juga terkait dengan beberapa turunan dari Perwal karena Perwal bi manajemen ini akan terkait dengan perwal peta rencana. Jadi peta rencana yang sudah lima tahun kita petakan, lima tahunan hampir mirip dengan rensra itu harus memuat juga tentang manajemen spbe. Dimulai dari manajemen risiko, terus ada keamanan, ada manajemen data pengetahuan SDM sampai nanti kita melakukan audit itu harus terpetakan di peta rencana. Jadi peta rencana ini adalah eh, gambaran ya kita mau melakukan apa dan kapan itu tertuang di peta rencana. Di Perwal ini dari Bapak eh, dari Diskar PB ya. Perwal nomor 85 ini tentang arsitektur. Nah, coba nanti eh, search juga Perwal tentang peta rencana. Kota Bandung ya. Jadi tertuang apa saja yang harus kita lakukan selama lima tahun ke depan terkait dengan SPBE Kota Bandung dan Bapak Ibu yang memang belum masuk di perwal peta rencana silakan ajukan ke Dinas Kota Bandung sehingga inovasi atau layanan-layanan terkait dengan SPBE yang dibangun di tingkat daerah bisa masuk di perwal peta rencana. Baik, saya coba tanya juga terkait dengan hari kedua di mana hari kedua itu ada aspek teknologi informasi dan komunikasi nah untuk membangun aplikasi di Kota Bandung ada layanan yang harus dilakukan nih Bapak Ibu sebelum bangun aplikasi silahkan ada yang tahu harus kemana kalau mau bangun aplikasi kita dapat rekomendasinya ada yang kemarin menyimak kalau kita bangun aplikasi ya. harus dapat rekomendasi nih dari mana OPMO, oh, oh, udah pada 6 nih ya. Melalui PMO, Alhamdulillah, sudah pada... oh, ada PMO. Jadi Bapak-Ibu silakan yang sedang bangun, uh, mau bangun ya, diharapkan mau bangun, jangan sampai sudah bangun duluan baru ke PMO. Diharapkan sebelum bangun harus ke PMO terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi teknis terkait dengan pembangunan pengembangan aplikasi. Oke, okay. untuk memulai hari ini, di domain manajemen kita akan bahas 11 indikator, 11 indikator ya bapak ibu, delapan indikator tentang manajemen dan tiga indikator tentang modin. Nah untuk itu saya akan coba undang terlebih dahulu mungkin dari bidang data bu Kabit untuk sekilas tentang manajemen data ya. Bu Rina udah hadir bu? Hadir Pak Ganjar. Ya, ya. Suaranya ya. bisa hilang-hilang kenapa ya? Iya Bu, ini koneksinya kayaknya uh, Bandwidth-nya is low. <tuh> Mungkin saya coba uh, Off video dulu deh Biar suaranya lebih jelas Semoga Bu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum Terkait nanti pembahasan. Pak, uh, sedikit sebetulnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Uh, atur rumah Pak Banjar, saya sebetulnya uh, hanya ingin menyampaikan secara, secara global menambahkan sedikit tadi yang Pak Ganjar sampaikan terkait domain yang menjadi tanggung jawab uh, bidang data dan statistik. Jadi sebetulnya memang kami sendiri di Diskominkom membagi-bagi uh, setiap domain dan uh, menjadi penanggung jawab ya uh, sub, apa namanya sub indikator yang ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah untuk bidang data sendiri ada dua domain dan dua subindikator yang menjadi tanggung jawab kami untuk uh, uh, yang pertama, domain yang pertama, dan sub ini, katakan, Banjar, eh, kemudian yang layanan data di. Budi dan Pak Arif dari bidang data tapi secara umum saya 2022 kemarin untuk subindikator mendata itu ada di uh, skor 3 dan skor 3 ini uh, apa namanya kita kita apa ya, kita recah kembali menjadi beberapa pertanyaan yang merupakan uh, peran serta perangkat daerah dalam hal ini Pertanyaan menaik kata namanya kematangan tingkat manajemen data itu dari mulai SOP-nya seperti apa, pengelolaan data, kemudian proses identifikasi kebutuhan datanya seperti apa, tingkat ketersediaan data seperti apa, kemudian terakhir tingkat pengelolaan data. Kita memang baru di skor 3, mudah-mudahan bisa mengejar ketertinggalan di tahun ini. Selanjutnya untuk layanan data, kita kemarin baru di skor 4. Layanan data sendiri hanya tentang open data mungkin, nanti peran perangkat daerahnya. Kalau misalnya ingin skornya 5, itu harus sampai integrasi dan pengisian dan seterusnya memang harus dari perangkat daerah. Selama ini kan uh, untuk layanan data, uh, ke depan uh, pengisiannya harus langsung oleh perangkat daerah. Jadi memang betul-betul terintegrasi dan terevalifikasi dari saya seperti itu teknis apa uh, uh, daerah akan disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Arief ini langsung saja atau kembali lagi ke Pak Ganjar. itu saja barangkali Pak Banjar mengatakan dari saya, mohon dukungan dari seluruh perangkat daerah, mudah-mudahan kita bisa mendongkrak nilai SPBE sesuai dengan yang kita harapkan itu saja dari saya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman Bu Rina, mungkin tadi uh, ke Bapak Ibu sedikit ada gangguan ya karena terkait bandwidth dari Bu Rina yang sedikit low, Bu. Mungkin nanti bisa di off cam aja tolong. Oh betul, misalnya. ya, off ya videonya ya. di off aja tuh ya. Iya. Eh, uh, Bu. Uh, jadi betul Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu bisa mengisi terkait dengan indikator uh, tersebut ya dan karena untuk tahun ini semua perangkat daerah diwajibkan untuk mengisi itu amanat dari MENPAN dan memang sudah diturunkan oleh Pak Sekda sendiri bahwa SPB ini adalah SPB Kota Bandung. Jadi semua perangkat daerah harus paham dan harus mau ikut dalam memajukan level SPB Kota Bandung. Baik Bapak Ibu, untuk memulai terkait dengan manajemen akan ada beberapa pemateri. Dari mulai manajemen risiko, manajemen keamanan, dan manajemen data mungkin yang diawali oleh risiko dulu ya. Mungkin dari Ibu Ira dulu ya. Karena manajemen risiko ini adalah awal di perencanaan. Biasanya kita melakukan dulu perencanaan terkait risiko-risiko yang akan muncul jika Bapak-Ibu menggunakan layanan-layanan berbasis digital. Bu Ira sudah siap bu. Uh, izin Pak Gajar, tadi yeah. Bu Rina mungkin um, ke Pak Budi dulu ya sama Pak Arif kalau nggak salah. Nanti Om. saya akan um, membawakan yang Manris dan seterusnya setelah itu. Oh boleh mangga siap. Mungkin langsung ke Pak Budi dulu ya untuk manajemen data. Mangga Pak Budi. Yeah. Terima kasih. Uh, saya off cam juga harus ngomong ya. Saya uh, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tes screen. Uh, Punten Pak Ganjar Abdi Nganyahwanan uh, izin uh, saya menyampaikan mengenai manajemen data jadi uh, dalam acara asistensi pimpinan teknis terkait juga dengan pemakaian uh, aplikasi monyet uh, SPBE uh, nah ini mungkin uh, kemarin yang tadi Pak Ganjar sampaikan gitu kemudian juga kemarin sudah menjadi uh, apa uh, pembahasan dari Pak Ganjar dan tim bahwa SPB ini diatur berdasarkan Perpres 95 2018 uh, ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel. Nah dari pelaksanaan ini dikit. Uh, diperlukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik agar kita juga tahu gitu ya untuk untuk apa sih nah, kebetulan langsung saya tembak saja jadi manajemen data dalam SPBE kemarin menurut informasi dan hasil assessmentnya kita ada di level 3 walaupun disebut meningkat dari tahun sebelumnya yang ditahan-tahan di level 1 Jadi sebetulnya kita sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Cuman kita ingin memastikan dulu bahwa kita tuh loncat-loncat level tuh memang kuat gitu ya. Jadi awalnya memang kita belum yakin nih benar-benar level tiganya gitu. Nah, sebetulnya mekanisme untuk manajemen data sendiri kita sudah lakukan perbaikan-perbaikan kita lakukan terus menerus gitu dengan bantuan teman-teman di tiap perangkat daerah terutama uh, pedasinya gitu jadi kita uh, ingin uh, semuanya yakin uh, melangkah ke jalan yang benar gitu ya nah kemudian uh, level 3 itu di di tingkat apa sih gitu ya kita sudah mau uh, mudah-mudahan uh, dianggapnya sudah terstandar gitu ya walaupun memang kita masih tetap melakukan komunikasi dengan forum satu data Kota Bandung gitu ya termasuk juga di dalamnya ada BPS yang punya ukuran-ukuran yang sifatnya memang sudah harus kita Acuh Nah level-level berikutnya kita akan coba untuk lalui juga itu ya. kita ingin sistemnya terintegrasi kemudian juga kita bisa ukur agar dapat dilakukan evaluasi yang untuk ke langkah yang eh, ke tahap yang lebih baik. Nah rekomendasi yang kita dapatkan untuk perbaikan di manajemen data dari Kemenpan RB itu ada tiga melakukan review perual ini uh, di kebijakannya kita sudah melakukan kita sekarang sudah menjadi uh, perwal itu karena kemarin masih Kepwa, dan uh, ada poin-poin yang uh, belum masuk di Kepwa. kita sudah jadikan perwa uh, di melalui forum satu data Kota Bandung kemudian ini yang akan terus kita uh, perbaiki gitu ya. Uh, Uh, forum Satu Data sendiri memang uh, apa kegiatannya memang belum belum belum ter terpetakan sampai uh, rencana aksi gitu jadi kita masih akan melakukan uh, beberapa kali pertemuan untuk menguatkannya karena sebetulnya kalau mekanismenya ini sudah uh, jalan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita sudah uh, apa, komunikasi dengan Bapak Litwangnya sudah sejak dulu masih ya kita termasuk baik-baik saja, gitu, dibandingkan daerah-daerah lain yang uh, antara perencanaan dan uh, pengelola data itu dengan wali data itu uh, saling uh, apa balap-balapan, gitu, ya, kompetisi, kompetisi ada. Kalau kita dari awal kita sudah bergerak bersama, gitu, dengan termasuk juga dengan BPS, nah ini yang... Kalau karena harus secara legal ter apa ter di, dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang jelas, kemudian SOP-SOP-nya. Nah, kita sedang menguatkan di situnya. Jadi kalau mekanismenya sudah kita laksanakan sejak awal, kemudian kita harus melakukan review dan evaluasi secara berkala. Ini, ini di, di sektornya diskominfo. gitu. Jadi tidak, uh, tidak uh, mungkin ini juga nanti yang akan disampaikan di slide berikutnya bahwa kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang akan rada-rada beda gitu. Karena uh, kalau assessment dan uh, manajemen secara keseluruhan, uh, diskominfo yang akan melakukan, uh, apa, hal-hal tersebut dan memberikan evidence-evidence nah ini berkaitan dengan tadi karena secara hubungan penilaian SPBE antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam manajemen data itu dilakukan secara keseluruhan proses, jadi bukan bukan per perangkat daerah atau diskom infonya saja, karena manajemen itu proses yang sangat Jadi mungkin Bapak-Ibu sekalian yang mencoba mengisi aplikasi Mone SPB ini ada pertanyaan, kenapa? Kenapa? Kok beda dengan apa yang tercantum dalam permennya? Pertanyaan-pertanyaan untuk penilaian. Jadi memang pertanyaan dalam aplikasi berbeda dengan yang ada permen. Karena ini mencakup semua manajemen ya keseluruhan prosesnya dan yang dinilai itu adalah uh, uh, jadi yang yang apa leadingnya nanti diskominfo nya gitu. nah kemudian uh, perlu peran aktif karena memang keseluruhan proses jadi tidak bisa diskominfo nya yang muncul gitu atau dinasnya sendiri yang aktif sementara diskominfo nya diam gitu jadi semua harus Berperan aktif sebagai satu kesatuan alur manajerial sesuai dengan peran yang ditentukan ini, yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan di aplikasi tersebut. Jadi, pertanyaannya satu: berkaitan dengan SOP pengelolaan data itu antara belum ada itu level satu, sudah ada itu SOP-nya level 2, gitu ya, kemudian. SOP-nya dijalankan sebagian itu level 3, seluruh SOP dijalankan itu level 4. Nah, alat ini yang menjadi uh, apa, acuan di tiap pertanyaan yang ada dalam aplikasi tersebut. Kemudian diproses identifikasi kebutuhan data, sudah dilakukan atau belum hasil identifikasinya disampaikan ke wali data atau hanya disimpan di uh, perangkat daerah. gitu. Ya. Kemudian identifikasi kebutuhan data dilakukan review atau enggak gitu. Nah dari hasil review itu dilakukan pemutahiran atau tidak itu yang uh, untuk pertanyaan proses identifikasi kebutuhan data di tingkat ketersediaan data itu uh, di pertanyaannya berkaitan dengan uh, apakah sudah ada uh, ya apa penjaminan untuk ketersediaan data sesuai daftar data sebagian data sesuai dengan daftar data atau tidak belum seluruh data dikumpulkan atau belum nah ini berkaitan dengan daftar data yang sudah ditetapkan di tiap perangkat daerah kemudian tingkat pengelolaan data datanya dikelola secara individu atau dikelola secara seksi atau di bidang atau di levelnya level uh, dinas gitu. Nah, kemudian uh, apakah datanya juga dikomunikasikan dengan uh, validata gitu, atau masih disimpan di uh, dinas. Jadi sebetulnya kalau dipetakan uh, kelihatan gitu ya. Bisa jadi nanti kalau pertanyaan ini maksudnya bagaimana ya. Nah ini sebetulnya ini pegangannya. Nanti mungkin kalau ada yang perlu uh, materinya akan saya sampaikan lewat Pak Ganjar. Itu yang berkaitan dengan manajemen data, simple saja Pak. Nanti kalaupun ada kebingungan-kebingungan bisa ditanyakan di sesi, eh, sesi diskusi. Itu Pak Ganjar dan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, Pak Budi. Terima kasih sudah. Sharing tentang indikator manajemen data. Nah ini buat bapak ibu yang sedang mencoba untuk mengisi indikator tersebut, tadi sudah di guidance oleh Pak Budi bagaimana cara mengisinya dan apa bentuk-bentuk evidence yang harus diupload sehingga bisa menjadi evidence untuk peningkatan level di manajemen data. Dan sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi sama Pak Budi bahwa level manajemen data itu sudah level 3 untuk tingkat kota. Mudah-mudahan, dengan keterlibatan Bapak Ibu secara menyeluruh, kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh di level 4 sehingga bisa menaikkan level manajemen data yang dimiliki oleh Kota Bandung. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen atau mau layanan dulu, bangga siapa Bu Ira atau dari data lagi nih untuk selanjutnya, Mangga yang dari bidang data diselesaikan dulu Pak Ganjar. Siap, Mangga mungkin dari bidang data ada Bu Ina atau Pak Arif ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas kan suaranya? Mohon maaf kameranya di-off kan. Ya, terdengar Mangga silakan Mohon. Pak Arif. Ya. Izin share ya Ganjar ke Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat mungkin ya di ininya sedekah Baik Bapak Ibu uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya ini uh, diminta untuk mempresentasikan berkaitan dengan layanan data terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan eh, layanan data terbuka. Seperti kita tahu sendiri, eh, kemarin kita di kota Banu sudah mengeluarkan perwal baru nomor 11 tahun 2023 tentang eh, konsep satu data. Nah, Di mana dalam konsep satu data tersebut, data statistik sektoral itu kami di Skominfo selaku wali data eh, bertugas untuk eh, membantu penyebar luasan kemudian mencek eh, data dari Bapak yang Ibu sampaikan nah Dalam kewenangannya ini, data dari perangkat daerah eh, sesuai perwal dan perpres serta undang-undang dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu data terbuka, data terbatas, dan data rahasia. Pada kali ini, izin menyampaikan untuk eh, pedoman penting berkaitan dengan penyebar luasan data terbuka, beberapa poin penting yang dapat eh, disampaikan yang termaktuk dalam ketiga dasar hukum di atas, yang pertama adalah kewajiban dari setiap perangkat daerah untuk mempublikasikan data terbuka yang dimiliki di masing-masing OPD. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk membuat kebijakan strategis dan pengelolaan data terbuka yang dimiliki oleh setiap OPD juga. Yang ketiganya adalah mewajibkan keamanan data terbuka yang dipublikasikan. Yang keempat mematuhi standar teknis dan format data terbuka. Yang kelima itu lembaga pemerintah wajib memberikan akses yang mudah dan tidak diskriminatif terhadap data terbuka yang dipublikasikan. Dan yang keenam adalah lembaga pemerintah memperbarui data terbuka yang dipublikasikan secara berkala. Dalam hal ini, eh, yang jadi poin pentingnya adalah kewajiban kita untuk mengelola data terbuka dari mulai segi pengumpulan, eh, analisa, serta sampai akhir yaitu menyebarluaskan dan mengupdate data yang telah kita publikasikan data terbuka yang eh, saat ini kami terima dari bapak dan ibu sekalian setelah kami upload dan sebarluaskan melalui portal data portal Bandung Nah dari portal data itu kami juga diminta untuk eh, menjelaskan tingkat kematangan layanan data terbuka dari tadi yang disampaikan oleh Pak Budi sebelumnya. Kita tahu juga dari segi lab, lini SBBI sendiri ada 1 sampai dengan 5. Di level 1 kita eh, diminta untuk perangkat daerah mampu memperlihatkan bahwa perangkat daerah tersebut telah mengetahui adanya layanan portal data Kota Bandung. Nah sampai saat ini mungkin di level 1 ini semuanya eh, pasti akan terpenuhi. gitu Karena memang epidemi yang disampaikan juga itu tangkapan layar data perangkat daerah yang bersangkutan pada portal data. Nanti Bapak-Ibu Uh, sekalian bisa buka portal data atau berkomunikasi dengan petugas data dan informasi atau pedasi di tiap perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian yang level kedua itu uh, perangkat daerah terlibat dalam pengisian pemutakhiran data di portal data. Ini adalah bukti kirim uh, data atau uh, dari perangkat daerah melalui pedasi atau misalkan uh, yang berbagi pakai secara API itu dapat di uh, dokumentasinya juga dapat dikirim. Nah, ada Poin level 2 ini Bapak dan Ibu silahkan berkoordinasi dengan uh, tiap kedasi di OPD-nya masing-masing. Kemudian pada level 3 itu sejauh mana pemanfaatan data dari portal data itu dipakai untuk bahan analisa atau pengambilan kebijakan di perangkat daerah tersebut. Contoh ya uh, ketika kita mempublikasikan uh, data terbuka mengenai survei kepuasan masyarakat. Nah, Sejauh mana analisa terhadap hasil dari survei kepuasan masyarakat itu dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di perangkat daerah untuk memperbaiki layanan yang dilakukan. Nah, dari contoh analisa tersebut nanti disampaikan saja epidemias eh, di yang ada. Nanti akan, akan kita akan kita verifikasi ke depannya. Yang keempat ini, perangkat daerah terlibat dalam mengaktifkan monet dan komunikasi dalam rekomendasi perbaikan data terbuka. Hal ini juga difungsikan untuk tadi ketika memang Gata bapak yang Bapak dan Ibu sampaikan ke kami itu dapat pembaruan terus-menerus, baik secara metode pengumpulan dan lain-lain. Nah hal ini biasanya kami sampaikan kepada pedasi Bapak dan Ibu sehingga memang nanti dapat ditindaklanjuti di poin lima. Nah, uh, untuk pengisian evidencenya silahkan berkoordinasi dengan PEDASI kemudian PEDASI jika memang kesulitan untuk menyampaikan evidence silahkan berkoordinasi dengan kami uh, untuk evidence di tiap perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan hasil tindak lanjut monet yang telah dilakukan pada level 4 Jadi kami berharap bahwa ketika monet yang dilakukan di level 4 ini dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah masing-masing baik berupa dari segi format data yang telah disesuaikan atau update maupun dari standar-standar data atau format data yang memang eh, ada proses pembaruan. mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan karena memang di tingkat kematangan layanan data terbuka ini hanya satu pertanyaan ya eh, maksudnya lima, lima tingkat ini gitu. jadi kalau misalkan ada dan epidien, epidien yang memang mungkin eh, masih bingung nih ini maksudnya seperti apa nanti bisa ditanyakan juga mungkin di sesi diskusi ataupun melalui JAPRI Mungkin cukup sekian Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Wabila topik walaidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nun Kang Arief atas uh, paparannya. Jadi Bapak-Ibu di dua indikator ini tadi sudah dibahas tentang manajemen data dan um, pemanfaatan layanan open data. Jadi dua indikator ini saling berhubungan ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa sekalian mengisi dua-duanya. Jadi manajemennya di domain manajemen dan layanannya di domain layanan-layanan Open data di domain layanan jadi bisa evidenya bisa bareng berbarengan tadi ada untuk manajemennya dan ada untuk pemanfaatan layanan Open data seperti itu dan mudah-mudahan dengan adanya keterlibatan dari Bapak Ibu yang lebih aktif ya terkait dengan semua perangkat daerah yang melakukan Timoneef level dari manajemen dan layanan open data ini bisa naik dari level yang sebelumnya di 3 ke 4 dan yang open data dari 4 ke 5. Baik, mungkin saya coba share terlebih dahulu ya materi kita selanjutnya untuk untuk domain manajemen sendiri, ini Bapak-Ibu bisa buka di, di materi dari Kemenpan RB sendiri, itu ada 11 11 indikator ya Bapak Ibu ya. Ada manajemen risiko tadi kita sudah bahas tentang manajemen data. Nanti ada main risk. mungkin nanti Bu Ira udah siap, Bu. Oke. Okay. Oke. Okay, ya, nah. ya, nanti kita akan bahas Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada pertanyaan sambil jalan aja ya Bapak Ibu nanti kita akan diskusi. Silakan chat uh, terlebih dahulu sebelumnya nanti kalau misalnya Masuk ke di sesi diskusi, Mangga bisa bertanya kembali. Ini kita akan coba bahas poin yang pertama ya, Manajemen Resiko. Silakan, Mangga Bu Ira. Uh, share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, mohon izin uh, saya akan menyampaikan beberapa hal, uh, tapi secara off-camp karena terbatasnya uh, fasilitas di kantor mungkin seperti itu. Uh, yang terhormat uh, mungkin ada di sini dari Bapak-Ibu Bapak, Bapak Ibu Sekretaris maupun kepada kepala bidang serta para pejabat uh, fungsional tertentu maupun para pejabat fungsional umum. Bapak-Ibu sekalian, kita akan memasuki indikator 21, yaitu penerapan manajemen risiko SPBE. <tuh> jadi uh, <tuh> <tuh> jadi manajemen risiko SPBE, uh, apabila kita lihat di dalam keterangan ini, Lingkupnya adalah bagaimana kita mengelola risiko-risiko yang mungkin ada di dalam pengelolaan IT atau sistem informasi pada perangkat daerah. Secara umum, proses manajemen risiko itu ada kegiatan mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko, setelah itu mengevaluasi risiko. Selanjutnya adalah penanganan risiko yang salah satunya mungkin dilaksanakan juga di dalam manajemen keamanan SPBE. Baik Bapak-Ibu, uh, untuk pertanyaan pertama, uh, eviden apa yang harus disediakan? Uh, pertanyaannya mungkin saya ulang dulu, saya bacakan dulu. Indikator 21, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko SPBE. Uh, eviden Level 1 adalah apakah perangkat daerah pernah melaksanakan kegiatan manajemen risiko SPBE. Nah, apabila Bapak-Ibu pernah melaksanakan identifikasi risiko ataupun analisis risiko ataupun evaluasi risiko, maka silakan uh, mengupload uh, notad, dinas ataupun notulensi dari kegiatan tersebut. Misalnya, Bapak-Ibu pernah melaksanakan... Uh, konsultasi dengan diskominfo terkait uh, misalnya uh, adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang di dalam uh, sistem informasi Bapak-Ibu atau misalnya uh, Bapak-Ibu tidak dapat melaksanakan tidak dapat me melakukan uh, pengelolaan terhadap sistem informasi atau bahkan Bapak-Ibu uh, tidak bisa uh, atau Bapak-Ibu mungkin akan menambahkan uh, kapasitas storage ataupun penyimpanan di, di dalam server, maka itu termasuk dalam kegiatan uh, manajemen risiko SPBE. Nah, kegiatan-kegiatan ini boleh dibuat dalam satu nota dinas ataupun notulensi, kemudian di-upload sebagai evident level 1. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Uh, evident level 2. Apakah perangkat daerah telah membuat perencanaan penerapan manajemen risiko SBBE dan melaksanakannya? Di dalam manajemen risiko SBBE yang kita laksanakan sekarang, kita melaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020. Akan tetapi Bapak Ibu mungkin pernah melakukan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak mengacu pada standar apapun, maka bisa dilaku, dianggap sebagai pelaksanaan manajemen SPBE. Jadi masuk ke level 2 apabila sudah ada rencana atau kegiatan dari perencanaan sampai evaluasi risiko SPBE. Bentuknya juga bisa berupa dinas maupun notulensi. Seperti itu, jelas ya sampai di sini Bapak-Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, level ketiga yaitu pertanyaannya adalah apakah perangkat daerah telah melaksanakan manajemen risiko SPB berdasarkan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020? Nah, untuk sampai ke sini, dari permentan dari Pementan RB masih melaksanakan sosialisasi aplikasi manajemen risiko sehingga eh, yang kita kerjakan pada saat ini hanya mengacu sedikit dari permentan RB nomor 5 tahun 2020 akan tetapi untuk tingkat kota kami persilakan Bapak Ibu yang sudah membuat peta rencana manajemen risiko SPBE tahun 2022 untuk dapat mengupload Peta rencana tersebut di dalam peta rencana apa saja yang bisa dicantumkan? Nah seperti ini mungkin kecil sekali kalau saya zoom in. Kurang lebih di dalam peta rencana manajemen risiko SPBE yang dibuat oleh Bapak Ibu tahun 2022 terdapat misalnya pelaksanaan penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE atau penyusunan pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkara, rapat dental dan FGD, lalu penetapan konteks risiko SPBE, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di dalam uh, slide yang sudah, linknya sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Nah, ini uh, sebagai eviden untuk level 3. Jadi, sudah membuat peta rencana manajemen risiko SPBE. Untuk peta rencana sendiri, uh, semua manajemen dari 8, manajem, 8 manajemen, mungkin uh, manajemen data itu sifatnya agak khusus, tapi untuk 7 manajemen yang lain bisa dibuat uh, generik ya Bapak Ibu jadi bisa di halaman satunya peta rencana manajemen risiko di halaman keduanya peta rencana manajemen keamanan yang ketiganya peta manajemen SDM dan seterusnya jadi bisa uh, tidak terlalu uh, ini hal ini tidak terlalu banyak ya uh, isinya uh, tapi sudah jadi satu uh, bundle sendiri gitu jadi satu pedoman sendiri untuk peta rencana manajemen dan satu lagi untuk eviden level 3 adalah adanya surat perintah melaksanak, surat perintah sebagai pelaksana SPBE di level OPD. Supaya apa Bapak-Ibu, jadi dalam pelaksanaan manajemen itu sudah jelas siapa yang bertanggung jawabnya, kemudian para pengelola TIK maupun pengelola sistem informasi pun bisa dilibatkan secara jelas dan memiliki uh, portofolio sendiri-sendiri. Jadi apa saja yang sudah dihasilkan oleh para uh, para pelaksana tersebut dalam uh, melaksanakan SPBE tersebut. Jadi hasilnya nanti berupa uh, peta rencana dan juga uh, koordinasi-koordinasi terkait SPBE yang dibuat dalam bentuk eh, dalam bentuk notulensi maupun nota dinas. Seperti itu, Bapak-Ibu. Baik, jadi sekali lagi tiga. Yang pertama adalah eh, peta rencana tahun 2022. Yang kedua adalah eh, surat perintah eh, pelaksana SPBE ataupun surat perintah Pog, eh, sebagai pokja atau apapun namanya, dan kalau bisa disesuaikan dengan eh, SP atau eh, SK tim SPBE Kota, sebagai contoh untuk inspektorat, misalnya, maka eh, kegiatannya berupa eh, manajemen risiko dan eh, audit SPBE, kemudian dari eh, BKPSDM, manajemen SDM, dan... Eh, yang terlibat itu di dalam tim kotanya ya, manajemen SDM dan manajemen pengetahuan, kemudian dari Orpad, manajemen perubahan, contohnya seperti itu mungkin. Jadi disesuaikan dari SK tim kota dengan SK SP sorry SP di perangkat daerah seperti itu. Jadi ada dua ya untuk level tiga. Selanjutnya ke level empat. Pertanyaannya ada apakah perangkat daerah telah melakukan review terhadap penerapan manajemen risiko SPBE. Jadi peta rencana tahun 2022 itu sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan review atau tinjauan Nah, review atau tinjauan ini tidak hanya untuk manajemen risiko SPBE, tapi bisa juga untuk domain yang lain maupun untuk manajemen-manajemen yang lain. Jadi, dokumen tinjauan SPBE ini, notulensi maupun dinasnya bisa jadi satu untuk semuanya. Di dalamnya terdapat tata kelola, kebijakan, manajemen, dan layanan. Seperti itu. Jadi, Apabila sudah dilaksanakan peninjauan, maka kemudian akan ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya ini yang akan menjadi uh, uh, eviden untuk ke level 5-nya. Jadi, apabila sudah uh, hasil dari peninjauan ditindaklanjuti, kemudian hasilnya misalnya berupa peta rencana baru di mana di dalamnya terdapat uh, aspek-aspek baru seperti contohnya untuk manajemen risiko yang dilaksanakan di ta di tahun 2022 hanyalah identifikasi risiko maka di tahun 2023, 2023 ditambahkan lagi analisis risiko nah itu bisa menjadi eviden untuk level 5 nya mungkin eh, begitu untuk manajemen risiko SPBE apabila ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan Bapak Ibu Sambil saya lanjut ke uh, manajemen, untuk manajemen keamanan nanti boleh dijelaskan oleh Pak Firman. Untuk selanjutnya adalah manajemen SDM SPBE. Mohon izin, apakah uh, screen terlihat? Terlihat, Bu. Oke, okay, siap. Ya. Kita ke manajemen SDM-SPBE. Apa saja ruang lingkup dari manajemen SDM-SPBE? Yang kita laksanakan adalah pengelolaan dari kompetensi SDM-SPBE. Kompetensi SDM-SPBE ada bidang apa saja? Yang pertama terkait dengan proses bisnis. Yang kedua arsitektur. Yang ketiga data dan informasi. Yang keempat keamanan. Yang kelima, aplikasi dan infrastruktur SPBE. Jadi, eh, ini adalah bidang-bidang eh, kompetensi yang akan dikembangkan di dalam manajemen SDM-SPBE. Apabila di tahun 2021 atau 2022 baru sampai eh, kompetensi data dan informasi atau baru sampai eh, Infra, aplikasi ataupun infrastruktur, maka tidak apa-apa uh, di, disampaikan saja seperti itu bahwa sudah dilaksanakan pengembangan kompetensi karena uh, ke enam ini uh, belum belum semua pasti belum semuanya sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu jadi uh, kita pilih saja beberapa yang kira-kira uh, sudah pernah dilaksanakan kemudian kita masuk ke uh, eviden untuk uh, level satu, pertanyaan level 1, apakah sudah pernah melaksanakan uh, manajemen SDM, manajemen uh, kompetensi SDM-SDBE? Uh, fid bisa berupa uh, sertifikat mengikuti BIMTEK ataupun sosialisasi yang terkait dengan 6 bidang kompetensi ini. Seperti contohnya, uh, pernah mengikuti uh, pelatihan untuk uh, pranata komputer, di, eh, terkait dengan eh, software quality seperti itu, yang kemarin dilaksanakan oleh BKPSDM ataupun mengikuti pelatihan eh, lainnya atau sosialisasi ataupun workshop lainnya yang pernah dilaksanakan oleh Diskominfo, eh, difotokan sertifikatnya. Level keduanya adalah eh, apakah sudah melaksanakan pengembangan kompetensi. Ya, sudah pasti semua sudah melaksanakan eh, dibuatkan saja eh, up, rekapitulasi dari eh, pelaksanaan manajemen kompetensi misalnya sudah melakukan eh, work, eh, sudah, mengikut, mengirimkan, eh, sudah mengirimkan sudah eh, mengirimkan petug eh, petugasnya untuk mengikuti workshop A, mengikuti workshop B atau bimtek A, bimtek B dan seterusnya itu dibuat dalam satu dalam satu form atau dokumen, yaitu dokumen perencanaan pengembangan kompetensi. Dan itu yang sudah dilaksanakan ya Bapak-Ibu. Baik, kita masuk ke level tiganya adalah apakah sudah melaksanakan manajemen SDMSPBE sesuai dengan standar. Nah, standar yang digunakan dalam manajemen SDMSPBE adalah ISO ISO 9001 tentang manajemen mutu. Nanti kita akan adakan uh, sosialisasi uh, terkait dengan ISO 9001 ini, namun uh, waktu dan tempat belum ditentukan. Nah, di dalam uh, sebagai uh, salah satu uh, evident untuk level 3 ini, kita belum mengacu kepada ISO 9001, uh, tetapi cukup dengan yang pertama adalah tadi uh, SP ya, surat perintah eh, sebagai pokja atau pelaksana SPBE prakada daerah. Yang kedua adalah peta rencana manajemen SDM SPBE. Di sini ada contoh peta rencana dari Kementan RB. Yang pertama adalah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK, kemudian membuat peta jabatan eh, untuk PK kemudian um, membuat rencana atau laporan pengembangan kompetensi. Bapak Ibu mungkin belum melaksanakan analisis tidak melaksanakan ya tidak melaksanakan analisis jabatan dan buat peta jabatan untuk um, untuk SDNS PBE tapi cukup dengan um, membuat rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan 6 kompetensi yang tadi nama kompetensi SDM-STBE. Jadi yang pertama adalah SP, yang kedua adalah peta rencana tahun 2022. Lalu uh, untuk level uh, untuk 4-nya adalah peta rencana yang sudah dibuat tadi di review. Dilakukan uh, review dan dibuat nota dinas atau notulensinya uh, bersama dengan yang lain-lainnya, dengan manajemen yang lainnya. Uh, kemudian mungkin akan ada uh, rekomendasi dari uh, dari pelaksanaan peta rencana tersebut. Lalu uh, salah satu contoh rekomendasinya adalah misalnya tadinya baru ada uh, rencana pengembangan kompetensi FDMSPB untuk bidang kompetensi data dan informasi. Maka di tahun 2023 dibuatkan uh, perencanaan pengembangan untuk eh, aplikasi dan infrastruktur atau keamanan. Nah, itu sebagai contoh saja, Bapak-Ibu. Jadi, eh, sudah ada eh, dinasti peninjauan pelaksanaan SPBE dan sudah ada rekomendasinya. Kemudian untuk level limanya adalah rekomendasi tersebut sudah disahkan dalam peta rencana yang baru untuk 2023. Oke, seperti itu. Untuk manajemen SDM SPBE, saya lanjut lagi ke manajemen pengetahuan SPBE. Nah, yang menjadi ruang lingkup dari manajemen pengetahuan SPBE adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap pengetahuan terkait data dan informasi, kah, atau aplikasikah atau infrastruktur SPBE. Sebagai contoh, Bapak-Ibu sudah mengikuti pelatihan atau workshop ataupun DIMTEK terkait dengan uh, software quality. Kemudian Bapak-Ibu membuat uh, video ataupun membuat laporan. Kemudian laporan ataupun video tersebut disimpan dalam suatu uh, platform yang dapat diakses oleh banyak orang. Sebagai contoh, mungkin ya, mudah-mudahan saya tidak salah, uh, Bandung Learning Center dari BKPSDM bisa dimanfaatkan. Atau mungkin dari website ataupun sistem informasi yang Bapak-Ibu kelola bisa ditambahkan satu fitur mengenai manajemen pengetahuan yang isinya adalah hasil dari mengikuti BIMTEK ataupun workshop. Tujuannya apa? Tujuannya agar... Bapak Ibu dapat melihat kembali apa yang sudah dilaksanakan apa yang sudah ilmu yang sudah didapat dari workshop tersebut dan Bapak dan orang lain pun dapat melihat apa saja yang ilmu yang didapat atau wawasan yang didapat dari mengikuti BIMTEK ataupun workshop tersebut Nah kita lanjut ke eviden-eviden yang dibutuhkan untuk manajemen pengetahuan, yang pertama adalah apakah pernah melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE, evidennya uh, adalah uh, berupa uh, mungkin bapak ibu pernah menyimpan di YouTube ya kegiatan uh, uh, workshop ataupun uh, bimtek yang tadi bapak ibu ikuti, nah itu bisa di screenshot. Nah itu untuk level satu. Yang kedua adalah uh, atau mungkin eh, di dalam bentuknya tidak berupa eh, digital, ya, tapi masih berupa laporan-laporan yang disimpan di dalam eh, ruang baca ataupun ruang eh, kepala dinas yang dapat dilihat oleh orang-orang eh, lain, seperti itu, ataupun di di subak umpeknya gitu, disimpan di situ misalnya laporan dari mengikuti kegiatan pelatihan ABC. Itu bisa difoto, dijadikan eviden level 1. Untuk eviden level 2, apakah sudah dilaksanakan manajemen pengetahuan, maka bentuknya adalah rencana manajemen pengetahuan SPBE. Itu dari yang tadi rencana untuk mengikuti pelatihan, nah itu bisa juga dijadikan kemudian ditambahkan juga menjadi uh, rencana untuk manajemen pengetahuan. Jadinya nyambung ya antara manajemen SDM dengan manajemen pengetahuan. Itu untuk level 2-nya. Jadi bentuknya berupa dokumen rencana manajemen pengetahuan SPBE. Lalu yang ketiga adalah uh, eviden level 3nya yang pertama tadi SP, SP melaksanakan ataupun fokja SPBE perangkat daerah yang kedua adalah peta rencana manajemen pengetahuan SPBE Tahun 2022 peta rencananya tidak berbeda jauh dari uh, manajemen SDM jadi uh, bidang kompetensi apa yang ingin di bidang kompetensi apa yang akan di, uh, di dilakukan workshop ataupun BIMTEK, kemudian uh, bagaimana, uh, kemudian kapan pelaksanaannya. Nah, itu di dalam peta rencana. Untuk level empatnya, peta rencana sudah di-review sudah di, uh, atau di dan sudah ada rekomendasinya, misalnya uh, sebagai tindak lanjut dari pelatihan ABC, maka dilaksanakan pelatihan uh, DEF, seperti itu. Dan... Uh, evident untuk level 5nya adalah eh, dari eh, peta rencana tersebut sudah eh, disahkan oleh eh, eh, oleh eh, ke, kepala perangkat daerah seperti itu mungkin untuk manajemen pengetahuan kita eh, berlanjut kepada manajemen eh, perubahan, Baik. Ruang lingkup dari manajemen perubahan ialah uh, adanya suatu perencanaan, kemudian analisis, dan rekomendasi pengembangan dari suatu sistem informasi yang Bapak-Ibu kelola. Ini adalah ruang lingkup dari manajemen perubahan. Peta rencana dari uh, manajemen perubahan adalah uh, tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ada manajemen perubahan uh, menyusunan log manajemen perubahan kemudian penyusunan sop manajemen perubahan nah ini kaitannya dengan sop uh, setiap aplikasi yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu kelola itu sebaiknya ada cantolan uh, sop nya dari Orpat ya seperti itu. Kemudian SOP tersebut kemudian SOP tersebut didigitalisasi, jadilah aplikasi yang Bapak Ibu buat. Nah, di dalam per, dalam perkembangannya sudah pasti akan ada perubahan-perubahan di dalam sistem informasi tersebut. Nah ini yang dikelola dalam manajemen perubahan. Oke, kita lihat di dalam manajemen perubahan. Uh, yang diminta adalah yang diminta dari manajemen perubahan adalah EOP uh, uh, atau layanan uh, change request ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada perubahan di dalam aplikasi yang Bapak Ibu buat maka di, uh, ada Uh, SOP untuk melakukan uh, perencanaan, analisis dan pengembangannya serta eva, uh, serta evaluasinya seperti itu. Eviden level satunya adalah uh, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan manajemen perubahan uh, berupa screenshot dari koordinasi notulensi ataupun nota dinas uh, dengan diskominfo boleh. Uh, yang Bapak Ibu sudah pernah menggunakan PMO sudah pasti pernah melaksanakan audiensi dengan diskon info, itu bisa dijadikan sebagai sebagai evidence level 1. Kemudian untuk evidence level 2-nya adalah perencanaan dari manajemen perubahan tersebut. Perencanaan ini biasanya ada di KAK, ya, jadi bentuknya bisa berupa perencanaan perubahan sistem informasi misalnya seperti itu. Dokumen perencanaan perubahan sistem informasi. Aplikasinya apa, sebutkan. Misalnya aplikasi uh, Patra Komala. Kemudian uh, rencana perubahannya apa saja. Nah, itu dibuat uh, dalam dokumen rencana perubahan. Kemudian aplikasi yang lain dan seterusnya. Kita buatkan seperti itu untuk level 2. Untuk level 3, balik, uh, seperti tadi, yaitu yang pertama adalah SP. POKJA maupun tim eh, pelaksana STBE perangkat daerah. Yang kedua adalah peta rencana tahun 2022 terkait perubahan eh, sistem informasi. Jadi eh, apa saja rencana perubahan di tahun 2022 kemarin, kemudian sudah, dilaks eh, sudah dilaksanakan semuanya, dan untuk level empatnya adalah melakukan peninjauan terhadap peta rencana tahun 2022. Seperti itu. Level keempat, level kelimanya adalah uh, sudah ada rekomendasi dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan disahkan oleh uh, kepala perangkat daerah. Seperti itu untuk manajemen perubahan. Selanjutnya untuk manajemen layanan SPBE. Um, Oke. Okay. Manajemen layanan SPBE sebentar. Oke, kita ke manajemen layanan. Bagaimana uh, ruang lingkup dari manajemen layanan itu ada di penyelenggaraan uh, pengelolaan keluhan, kemudian gangguan masalah dan permintaan serta perubahan layanan SPBE. Nah, Bapak Ibu sudah pasti pernah mendapatkan eh, keluhan, misalnya Pak, kok nggak bisa login, Pak, kok nggak bisa masuk. Kemudian Pak, kok ternyata saya buka, eh, saya buka alamat web tersebut, yang muncul malah lain lagi gitu. Nah, itu adalah keluhan atau gangguan dari eh, para pengguna sistem informasi, dan itu adalah ruang lingkup dari manajemen layanan. Kemudian manajemen layanan ini dibuat suatu eh, dibuat suatu SOP-nya seperti itu bagaimana melaksanakan manajemen layanan SOP SOP yang sudah ada bisa dijadikan eviden untuk level 1. misalnya apabila tadi itu ya ada eh, tidak bisa eh, login atau misalnya ada eh, alamat tidak bisa diakses dan seterusnya itu bisa dijadikan SOP SOP yang ada itu bisa dijadikan evidence uh, level 1. Evidence level keduanya adalah uh, rencana atau rencana dari manajemen layanan. Kalau dilihat di sini maka rencana yang bisa dibuat adalah misalnya ini ya, membuat uh, atau memper, mengembangkan help desk untuk layanan bank untuk layanan uh, sistem informasi. Ini bisa dijadikan salah satu uh, rencana, peta, peta rencana dan rencana dari manajemen layanan. Uh, untuk level ketiganya, Bapak-Ibu bisa lebih uh, spesifik lagi. Uh, manajemen layanan ini dibuat dalam satu peta rencana. Dan peta rencananya itu berisikan... Uh, yang sudah dilaksanakan tahun 2022 kemarin, misalnya membuat help untuk uh, aplikasi A, uh, membuat memperbarui SOP layanan untuk aplikasi B, bisa jadi seperti itu. Kemudian uh, level keempatnya adalah peta rencana 20, 2022 kemarin di review, kemu, uh, misalnya sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Uh, dan uh, selanjutnya adalah membuat kalau, tadi, kalau di 2022 misalnya membuat helpdesk untuk aplikasi A maka di 2023 bisa membuat helpdesk untuk aplikasi B uh, atau di 2022 membuat SOP untuk aplikasi A maka di 2023 mengembangkan SOP dari aplikasi A bisa jadi seperti itu untuk evident uh, level kelimanya adalah uh, rekomendasi-rekomendasi tadi sudah dilaksanakan dan uh, sudah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Itu untuk uh, manajemen sampai ke manajemen layanan. Berikutnya mohon izin untuk manajemen uh, aset dan manajemen keamanan. Manajemen keamanan bisa nanti dilanjutkan oleh Pak Furkon dan Pak Firman. Sementara saya akan melanjutkan lagi untuk uh, audit, audit SPBE. Yang dimaksud dengan audit SPBE itu ada tiga jenis Bapak Ibu, yaitu audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit uh, keamanan. Yang saat ini sudah banyak dilaksanakan adalah audit keamanan. Sementara untuk audit uh, audit aplikasi dan audit infrastruktur baru dilaksanakan kepada tiga uh, aplikasi secara resmi ya Bapak Ibu, yaitu uh, dari Bapenda aplikasi dari Bapenda, kemudian aplikasi dari Uh, DPM -PTSP, ya, kalau nggak salah. Uh, satu lagi di Disnaker ya. Kemudian saya nggak salah ya, jadi ada tiga. Baru tiga aplikasi ini. Yang lainnya belum dilakukan audit internal mau. Nah, kalau audit eksternal, uh, bapak ibu yang sudah pernah melaksanakan audit eksternal terhadap aplikasi maupun infrastruktur boleh uh, disampaikan evident-evidentnya. Jadi uh, evidennya hanya uh, berupa laporan hasil audit. Uh, yang sudah dilaksanakan. Apabila uh, sudah dilaksanakan sesuai dengan uh, aplikasi yang diberikan oleh uh, BRIN maupun dari BSSN, maka bisa masuk ke level 3, Bapak Ibu. Kemudian level 4 apabila aplikasi tersebut sudah uh, dilaksanakan oleh auditor eksternal. Dan level lima, apabila audit sudah ditindaklanjuti rekomendasi-rekomendasinya dan uh, sudah disahkan untuk pelaksanaannya. Itu secara umum untuk uh, manajemen dan audit, uh, mudah-mudahan cukup jelas. Uh, apabila kurang jelas, nanti akan ada rekamannya yang disimpan di Smart City dan ngulik diskominfo. Nanti akan di-share oleh Pak Ganjar linknya. Baik demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Uh, Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ganyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mohon Bu Ira sudah menjelaskan sebagian besar dari domain manajemen SPB mulai dari manajemen risiko sampai manajemen layanan termasuk juga dengan audit. Tadi ada beberapa yang belum dijelaskan, mungkin manajemen keamanan ya. Mungkin Pak Firman, boleh Pak Firman bisa sharing di sini tentang manajemen keamanan. Anggap Pak Firman hadir, sudah siap terkait manajemen keamanan. Udah, tadi sama Bu Ira cukup. Udah cukup? Udah cukup Oke. Okay. Baik, Bapak-Ibu, Mangga, sebelumnya sudah kita jelaskan terkait dengan manajemen dan juga audit. Saya coba share kembali ya, mungkin biar Bapak-Ibu uh, merefresh lagi tentang materi kita. Di domain manajemen SPB ini ada 11 indikator. Ada delapan indikator terkait dengan manajemen, dari mulai manajemen risiko, SPBE, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan. Dan tiga lagi yaitu audit infrastruktur, aplikasi, dan audit keamanan. Nah mungkin saya coba persingkat ya apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang sudah ada di depan tadi bahwa Sebetulnya di domain manajemen ini berawal dari perencanaan di manajemen resiko. Jadi setiap bapak ibu akan membangun aplikasi atau membangun infrastruktur terkait dengan SPBE, itu harus kita mitigasi resikonya. Harus. Dan di manajemen resiko ini sudah dituangkan dalam Permenpan nomor 5 tahun 2020, di mana di sana sudah ada juklok-juknisnya, Bapak Ibu harus ngapain aja itu sudah komplit ya di permenpan tersebut. Jadi di sana kita harus menganalisis terlebih dahulu nih resiko apa saja yang akan muncul. Nilainya berapa? dan nah, resikonya nanti dihitung ya Bapak Ibu ada nilai paling tinggi, resiko yang tinggi, ada resiko yang rendah. Nah, kalau resikonya rendah bisa diabaikan. Tapi kalau tinggi nah ini yang harus kita tindak lanjuti apakah uh, kita lakukan perbaikan atau pengadaan, ataupun misalnya kita kolaborasi kerjasama. Contohnya, nih misalnya di Bapak-Ibu, resiko terkait dengan infrastrukturnya tinggi, mungkin bisa kerjasama dengan diskominfo, jadi tidak perlu mengadakan infrastruktur, bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada di diskominfo, ataupun misalnya memanfaatkan infrastruktur yang ada di nasional, ada pusat data nasional nah biasanya di manajemen risiko ini yang paling tinggi yaitu di manajemen keamanan nah, bapak ibu bisa beralih nih dari manajemen risiko sudah dipetakan tadi analisisnya dan ditindaklanjuti harus seperti apa di tahun ini nanti ada roadmapnya ya nah, di poin kedua tentang manajemen keamanan nah bapak ibu silakan keamanan keamanan yang memang eh, menurut bapak ibu kurang itu bisa dimitigasi juga terlebih dahulu apa saja nih misalnya lupa password kah atau misalnya uh, manajemen keamanan terkait dengan uh, aset kah atau apapun lah ya terkait dengan keamanan itu di list dan apa solusi-solusinya untuk terkait manajemen keamanan tersebut dan di sini juga di tim kota juga biasanya ada sharing ya untuk uh, awareness kepada Bapak-Ibu bagaimana sih caranya meningkatkan keamanan uh, untuk sistem informasi. Nah, terkait dengan apa yang Bapak-Ibu bangun, biasanya basically itu adalah data terlebih dahulu. Jadi datanya di manajer terlebih dahulu sebelum uh, diolah maupun dipublikasi, itu ada di manajemen data. Dan apa yang Bapak-Ibu bangun, baik secara digital maupun secara fisik, ya itu akan masuk di aset TIK, jadi di di list ya, apa saja yang termasuk dengan SPBE di Bapak-Ibu, itu dicatat sebagai aset, aset tidak berwujud ataupun aset berwujud. Nah, kemudian apa yang menjadi supporting SDM-nya itu dicatat juga. Bapak-Ibu, misalnya timnya ada berapa, tim tersebut sudah melakukan BIMTEK apa saja, kedepannya sertifikasinya apa saja itu ada di kompetensi SDM. Dan untuk manajemen pengetahuan, apa saja ilmu-ilmu atau pengetahuan yang Bapak-Ibu tahu tentang SPBE, silakan direkod, direkam sebagai manajemen pengetahuan. Bisa di-share ke kami juga, baik berupa dokumen teknis, dokumen manual book, ataupun video tutorial. Untuk manajemen perubahan, biasanya dalam Pembangunan aplikasi atau pembangunan infrastruktur ada request-request perubahan-perubahan. Nah ini biasanya lognya harusnya dicatat. Nah ini nyambung ya. Jadi saat bapak ibu bangun ada perubah sedikit, request sedikit, gitu ya. Ada perubahan-perubahan ini ada catatan-catatannya, ada dokumentasinya. Dan terakhir tentunya setiap pembangunan layanan digital harus memenuhi manajemen layanan, biasanya ada bentuk helpdesk untuk pengaduan atau untuk tanya-jawab, Q&A, itu bisa masuk di layanan manajemen layanan. Dan terakhir, semua yang Bapak-Ibu lakukan di manajemen itu terakhirnya ada audit. Jadi di siklus tadi mulai dari resiko, keamanan data aset SDM-nya seperti apa, pengetahuannya, dicatat perubahannya dicatat layanannya ada FD-nya itu dilakukan audit audit infrastrukturnya maupun aplikasinya dan juga audit keamanan. ini satu siklus yang biasanya kita lakukan tiap tahun Bapak Ibu ya. Jadi manajemen ini kita pasti lakukan tiap tahun. Dari mulai awal tahun di manajemen risiko sampai mungkin akhir pelaksanaan kita audit seperti itu. Bangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan Terkait dengan domain manajemen ini, mungkin sudah kegambar apa yang harus diupload ya, di Imonef atau belum. Masih bingung, bangga. Silakan dicurhat aja di sini. Nanti kita akan bahas bareng-bareng nih apa yang jadi bingung dari Bapak Ibu. Silakan ada pertanyaan, kita masuk di sesi tanya jawab, ya, Bapak Ibu, tentang manajemen SPBE. Dan ini memang domain yang baru di tahun 2021 baru dikeluarkan sama Kemenpan dan ini banyak sekali nilai-nilai di kota kabupaten lembaga kementerian yang juga masih nilainya masih rendah terkait manajemen ini karena penerapannya baru dan biasanya sih dokumentasinya yang memang kita kurang ya padahal sebetulnya pelaksanaannya sudah kita lakukan. Oke, ini ada dari Nurjandi izin bertanya apa? Bila perangkat daerah yang belum audit baik oleh tim auditor otak, yang hanya beberapa aplikasi atau eksternal, apakah berada di level 1 atau 2, atau mengikuti nilai dari OPD yang sudah diaudit di 2022 sehingga menjadi level 3, dan apakah perangkat daerah yang belum punya sistem informasi untuk diaudit bagaimana atau nah untuk posisi diaudit memang Bapak Ibu hanya mencantumkan saja bahwa kita akan melaksanakan audit itu di dalam peta rencananya. Jadi silahkan rencanakan mau kapan diauditnya. Mudah-mudahan misalnya mau tahun ini nih. Nanti biasanya Mei ya, Insya Allah kita akan Mei akan undang Brin dan kita akan masukkan eh, aplikasi Bapak Ibu untuk diaudit oleh Brin. Jadi Brin itu nanti akan mengguidance kita untuk audit internal ya. Sedangkan untuk audit ekstern, eksternalnya itu harus diaudit oleh lembaga yang terdaftar di uh, Latik lembaga auditor TIK di Brin seperti itu. Jadi buat disdik, maka uh, dimasukkan di dalam rencananya bahwa misalnya tahun ini saya mau melakukan audit, silahkan dimasukkan di peta rencananya untuk uh, hadir di tahun ini dan kita akan SP kan. Kang Jandi ya, nanti kita SPKM -kan sama Pak Sekda untuk melakukan audit. Jadi nanti teman-teman dari Inspektorat sebagai auditornya, nanti auditnya dari disdik. Dan kita akan belajar bareng. Jadi nanti eviden untuk audit ini akan jadi masukan untuk Bapak-Ibu untuk melakukan perbaikan. Karena auditnya bersifat internal, bukan audit eksternal nah untuk audit eksternalnya memang kita masih menunggu bapak ibu jadi beberapa auditor yang telah tersertifikasi latih oleh Brin. nah untuk levelnya mungkin sebelum di audit perangkat daerah baru sampai level 2. ya jadi kalau untuk level tiganya jadi harus nanti keluar audit dari toolsnya yang dilakukan oleh Brin yang dilakukan oleh inspektorat. Apakah perangkat daerah yang belum punya sistem informasi untuk diaudit bagaimana? Ya silakan diajukan ya, diajukan sehingga masuk di peta rencana eh, tingkat kota maupun silakan di, dimasukkan di peta rencananya perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu eh, di SPB ini silakan membangun eh, peta rencana ya secara keseluruhan. Eh, kita mau melakukan manajemen seperti apa, audit seperti apa di tahun ini ada. Bulannya kapan? Nah kalau untuk audit, saya informasikan nanti akan ada di bulan Mei, uh, bangga diajukan ke Dispain Info uh, lewat saya maupun lewat tim SPB Kota untuk jadi masuk di audit. Saya sih harapannya semua perangkat daerah ya, tapi mungkin kita keterbatasan uh, tim auditor ya dari Inspektorat juga kita biasanya SP-nya itu mungkin nggak lebih dari belasan orang ya Bu Ira ya yang jadi auditor gitu, jadi kayaknya mungkin agak terbatas, biasanya tiga orang per dinas ya, kita akan sebar. Uh, mungkin ada lima dinas yang bisa kita audit di tahun ini, nggak silakan yang mau audit belajar audit uh, di tahun ini diajukan saja. Kemarin sih kita sudah melis ya, kalau disdik mau kita list disdik sama BKPSDM, nah tiga lagi mau nggak silakan. Oke okay, gitu, Kang jadi ada lagi? Uh, Pak Ganjar, mungkin ada beberapa penyepakatan ya. Iya yeah, uh, boleh, Magar. Ada tiga jenis, uh, alis aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Uh, untuk Eviden bisa jadi mungkin untuk uh, level satunya yang sudah ada pentes gitu ya, boleh ya? Mungkin Pak Ganjar ya? Ya, yeah, boleh. Jadikan uh, untuk ketiga Eviden tersebut. Jadi aplikasi mau infrastruktur, Evidennya berupa pentes juga nggak apa-apa ya untuk level satunya. Nah, untuk yang uh, tidak memiliki server sendiri ini, Pak Ganjar, mungkin bagaimana penyepakatannya? Karena kan uh, kayaknya nggak akan masuk ke dalam audio maksimalnya maksimalnya berarti di level berapa? Kalau yang Sebetulnya di audit infrastruktur jika infrastrukturnya menggunakan infrastruktur dari Diskominfo itu udah level 3 harusnya karena kemarin kita sudah melakukan audit infrastruktur di Diskominfo. Nah, kalau yang memang infrastrukturnya belum di infrastruktur Diskominfo, misalnya di SDIK ya punya infrastruktur sendiri, ya berarti itu harus dikit audit juga ya Bu Ira ya. Sehingga uh, semua infrastruktur yang digunakan uh, terstandar. Lah ya. Ada dokumentasi auditnya. Seperti itu. Bangga kalau oh. yang oh. menggunakan server diskominfo semuanya level 3 ya Pak Ganjar? Iya, ya, karena sudah kemarin sudah diaudit dan alhamdulillah levelnya udah level 3 dari tim auditor internalnya. Kemudian untuk perangkat daerah yang yang tidak memiliki aplikasi atau sistem informasi sendiri, misalnya kecamatan yang hanya menggunakan multi site kan dari uh, sendiri, nah itu mungkin gimana apa Ganjar perlakuannya? Iya, kalau untuk kecamatan juga ya ada sipaku ya sama Multiset kalau nggak salah. Kemarin sebetulnya udah masuk di Kota rencana loh itu untuk sipaku gitu untuk dilakukan audit yang mudah benar misalnya tahun ini dilakukan audit untuk sipaku yang walaupun nanti yang hadirnya itu auditnya itu itu diskominfo. Tapi nanti kecamatan bisa mengisi levelnya tiga karena dokumentasi tentang auditnya sudah dilakukan sama diskominfo gitu karena terkait dengan sipaku ya seperti itu. Bangga boleh kalau untuk yang tidak membangun aplikasi tapi memanfaatkan aplikasi yang dibangun sama dinas lain itu bisa diberikan level tiga ya. Kalau memang okay. aplikasi tersebut sudah sudah ada dokumentasi audit internal dari inspektorat. Oke, berarti ini ya keuntungan yang menggunakan multiset dan sipaku ya, Pak Ganjar ya. ya. ya. Dapat level 3. ya, oh. ya. Nanti tinggal disebutkan saja di evidennya, uh, sudah menggunakan aplikasi umum dari Diskominfo Kota Bandung gitu. Seperti itu aja di evidennya, bisa di-capture. Uh, mungkin trafiknya atau pemanfaatannya itu udah cukup sih. Kalau untuk yang aplikasi umum, tapi kalau untuk aplikasi yang lain yang dibangun sendiri, mangga uh, diajukan ke kita. Kita belajar audit bareng. Nanti kita berikan tools. Karena toolsnya sendiri kalau nggak salah cuma dibuka sebulan ya Bu ya. Apa bisa kita ajuin berapa kali sih Bu buat buka aplikasi tools dari Brin? Kayaknya cuma Bu, ya. sebulan ya kalau tahun, tahun kemarin. Oke, oh, ya. sebulan ya. Mungkin nanti baru Mei ya kita kita lagi. Diskusikan dengan inspektorat. Mudah-mudahan, nanti awal Mei sudah kita eksekusi, dan bapak ibu yang masuk di SP Audit nanti bisa diberikan tools audit dari BRIM ya. Selama satu bulan, biasanya satu bulan ya, kita upload di aplikasi toolsnya BRIM. Nah, ada lagi pertanyaan? Udah cukup, mungkin Kang. Jadi, udah paham ya? izin Pak Ganjar, tadi, tadi kan dibahas juga, kalau kita menggunakan aplikasi yang di Spombo, misalnya Pesona kan ya, Pesona belum di audit oh, belum di audit belum, belum. Oh, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi lain yang sudah diaudit gitu, berarti bisa langsung ke level 3 ya meskipun kita punya aplikasi sendiri gitu. nah, ini terkait dengan yang bangun nah, sendiri ya, kalau nah, yang bangun itu. sendiri diharapkan aplikasi yang bangun sendirinya di audit, gitu. tapi hmm. kalau misalnya kayak kecamatan kan nggak oh. bikin ya Uh, hmm. Jadi Pure dia uh, menggunakan aplikasi dari dinas lain. Nah itu boleh uh, ngambil eviden dari aplikasi yang lain. Tapi kalau misalnya bangun sendiri, silakan yang aplikasi yang dibangun sendirinya yang kita ajukan. Gitu. Hmm. Seperti itu, Kang. Oke, oke, oke. Berarti ini ya, masuk ya bulan oh. depan, Kang. <laughs> siap, siap. Siap ya, ya. oke. Okay. Dari Distrik nanti kita ajukan uh, SP-nya ya Pak buat audit. Ada lagi yang mau audit, oh, ini BKA kayaknya mau juga nih izin. Apakah untuk audit hanya untuk aplikasi yang dibangun saja? Ya betul Kang hanya aplikasi yang dibangun. Apabila perangkat daerah menggunakan aplikasi umum seperti SIPD dan Simda, berapa di level berapa di level berapa, terus evidennya berupa apa atau Nah kalau SIPD dan SIMDA kebetulan bukan aplikasi kita. Kang, gitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu audit internal untuk aplikasi yang bukan dibangun sama milik kita sendiri. Nah, untuk leveling-nya mungkin nanti dari BKA itu bisa menyertakan aplikasi yang lain selain yang dibangun oleh selain kota Bandung ya. Kalau ada yang dibangun sama kota Bandung, nah itu silakan yang harus kita audit. Sebetulnya yang kita audit sendiri itu seharusnya yang kita bangun sendiri itu maupun di dinas lain atau di perangkat daerah lain lah itu bisa kita ajukan tapi kalau misalnya Sipd Simda kan bukan bukan punya kota Bandung ya jadi itu kita bisa, tidak bisa masuk di penilaian audit tapi nanti Simda sama Sipd itu ada nanti di penilaian ini indikator layanan kan? karena ada layanan perencanaan penganggaran dan keuangan ya itu masuknya di indikator tersebut gitu. jadi kalau di audit Kayaknya nggak masuk kan, kalau untuk aplikasi SIMDA dan PD. boleh, mungkin itu udah menjawab atau belum dari BKAD? Ya, aplikasi umumnya mungkin yang dimiliki sama Kota Bandung ya boleh dimasukkan. saya tadi SIPAKU itu kan rencananya tahun ini nih SIPAKU disdik sama BKPSDM ya terkait dengan Simpeg dan Mang Bagja ini tiga dinas ya uh, itu akan kita audit. Nah itu silakan kalau menggunakan uh, misalnya Mang Bagja ya pasti ya Mang Bagja pakai ya ya udah bisa pakai itu levelnya. Tapi kalau misalnya di dinas BKD ternyata membangun aplikasi nggak bisa dimasukin eviden ketiga aplikasi tersebut. Gitu. Jadi harus aplikasi yang memang dibangun sendiri. Kecuali dari dinasnya tidak membangun aplikasi seperti ini Oke, ada lagi bapak ibu terkait manajemen dan F audit. Kayaknya ada lebih tergambar ya manajemen itu ya apa yang kita lakukan nih tiap tahun gitu dari mulai resikonya mitigasi di awal bikin perencanaan lah ya bikin perencanaan masukkan roadmapnya seperti apa mau ditindaklanjutiknya kapan. Terus di sana juga kita hitung, gitu ya. Resiko-resikonya berapa? Ada yang high risk ataupun yang low risk. Yang low risk biasanya kita abaikan. Tapi kalau yang high risk nah ini yang harus kita tindak lagi, harus seperti apa? resource nya ada tidak? Terus biasanya tadi terkait keamanan awareness-nya seperti apa? Terkait dengan data tadi, manajenya seperti apa? Masuk di aset nah ini juga mungkin nanti minta bantuan dari BKA nih terkait aset ya kita harus bisa mencatat aset SPB se Kota Bandung baik terkait dengan infrastrukturnya misalnya laptop PC gitu ya nah, tidak hanya server ya yang fisik yang besar besar mungkin server nah terus juga terkait dengan aplikasi ini kita harus bisa catat sebagai aset intangible aset ya sebagai aset juga gitu ini berapa sih nilai dari aplikasi yang kita bangun itu juga harusnya ada catatannya nih di manajemen aset nah untuk kompetensi SDM-nya biasanya untuk beberapa tim ya di perangkat daerah yang sering melakukan koordinasi sama diskominfo ini banyak sekali bimtek-bimtek terkait pengembangan SDM dan juga yuk, nanti kita minta juga terkait pengembangan SDM ini bareng BKPSDM SDM ya biasanya ada bimtek tiga hari ada yang mungkin satu hari itu silakan di share timnya sudah melakukan bimtek apa saja. Nah untuk terkait dengan manajemen pengetahuan untuk beberapa aplikasi biasanya kan ada manual book. ya, terus juga bisa bikin tutorial cara penggunaan dan video-video lainnya nah, untuk manajemen perubahan apa yang kita request di aplikasi misalnya versi 1 atau versi 2, ada perubahan uh, bugs, maintenance, well, itu silakan dicatat di manajemen perubahan. Dan untuk layanan, manajemen layanannya, biasanya ada desk ada PNA, ya itu untuk manajemen layanan. Jadi siklus manajemennya itu dilakukan, terakhir kita lakukan audit untuk menyempurnakan uh, layanan yang kita berikan Assalamualaikum, selamat pagi. Pak izin bertanya, mohon maaf sedikit out. Oh, topik untuk menghapus eviden yang sudah terupload, bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Ini dari mungkin, Kang Arif atau dari tim aplikasi ya. Cara menghapus AA yang sudah terupload, kalau nggak salah tinggal diganti aja, tinggal diupload ulang ya. Yang terbarunya, kalau nggak salah ya, untuk di aplikasi Monex. Betul nggak? Mungkin dari tim aplikasi ada yang bisa bantu jawab untuk menghapus eviden yang telah terupload di imonev kalau nggak salah saya coba share di upload ulang aja kang upload ulang ya betul ya, ya. tinggal diupload upload ulang aja ya Mas Sidik ya tinggal di upload ulang aja untuk di evidennya Mangga ada lagi Bapak Ibu mungkin dari tim diskominfo juga mau menambahkan Mangga silakan masih ada waktu sebelum istirahat uh, sholat ya terkait dengan manajemen ataupun uh, topik terkait dengan SPB yang belum disampaikan dari Bapak-Ibu diskominfo, silakan Silahkan jika ada yang ingin menyampaikan atau Bapak-Ibu yang mau bertanya, silahkan. Sudah tergambar mungkin Bapak-Ibu? Ada keluhan... Uh, uh, Oh udah Kang Adi, Mangga Kang udah udah Raysan, silahkan. Assalamualaikum Kang, Buntan. Waalaikumsalam. Kalau yang di Sinakar, kan waktu itu udah pernah di audit Green ya. Yeah. Nah itu bisa minta lagi ya Kang ya. Soalnya kan waktu itu eh, si aplikasinya kan cuma ditutup. Loh, buat satu bulan ya. Saya yeah. sempat eh, download lagi yang apa dokumen, hasil dokumen review yang dari Green-nya gitu. Kalau kalau film ada nggak ya? Di, di audit ulang kayaknya <gak> gak ada, <gak ada ada ada Kang ada, siap, ada. sebetulnya kita. sebetulnya di Bitly itu udah ada Kang nanti ada. masuk aja oh, sih? itu ada folder evidence spbe ah. 2022 oh yang itu Ma oh. ya masuk di indikator, indikator uh, ya. terus masuk di indikator nomor berapa tuh yang 21 kalau enggak salah eh 21 satu apa ya oh. yang audit yang aplikasi aja. Audit, audit aplikasi, audit. nah itu saya, saya cek ya. Oh di situ ada ya, jadi dimasukin ya. semuanya, disatukan. Ya di ya, sana masuk. Oke. Terus kalau ini manajemen aset TIK itu TIK-nya basisnya eh, hanya aplikasi eh, CSPB-nya apa TIK eh, keseluruhan komputer gitu yang ada di OPD gitu? Keseluruhan kan, jadi nah, nanti di list aja kalau aplikasinya apa aja, hmm? terus infrastrukturnya apa. Jadi kalau tadi terkait dengan PC, laptop, hmm? server ya, itu bisa ya, masuk di gitu. infrastruktur. Oke. Jadi, ya. Mana kan ya indikatornya? Ini audit oh, ini... yang nomor 30 ya. 30 jadi, ya, nah, oh. Ini ada new bima auditnya ah. bima nih. Ini oh, ini, ini evident. Betul. Ya, nah. ini evident yang tahun lalu ini udah ditandatangin yeah. sama in inspektur ya. Dulu yeah. Pak Inspekturnya lagi cuti jadi sama Bu Sekretaris. Hmm. Ini evidennya Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau mau belajar lihat dulu. Nanti kalau Mei itu nanti laporan ini langsung kita bisa download dari toolsnya BRIN gitu. Jadi memang pertanyaannya luar biasa cukup banyak tapi nanti bisa melalui aplikasi itu, prosesnya. Jadi ini saya tinggal yang dari indikatornya aja yang nomor 30 ya tinggal di yang level 3-nya tinggal jadi eviden ke yang AUDI ik ya. Ya, betul Kang. Siap Ya gitu aja dong, Kang. Tahun oh, ini tindak lanjut ya hasil rekomendasinya. Ya, hasil rekom <laughs> jangan <jaman> lupa. <laughs> siap siap. Karena takutnya nanti turun nilai auditnya, kita nggak tindak lanjut audit gitu. Siap. Ya. Nuhun, Kang Adi. Ngadi. Iya, so. betul, Kak. enggak yang lain Bapak-Ibu yang mau bertanya, agar evidennya bisa dikosongkan setelah sebelumnya mengupload eviden, bagaimana caranya, Pak? Ini masih terkait dengan yang tadi ya. Uh, uh, mohon maaf, izin bertanya lagi agar evidennya bisa dikosongkan Oh, ini mungkin salah upload tapi pingin dikosongkan gitu evidennya. Mungkin Kang Arief bisa jawab, bantu jawab. Pingin dikosongkan atau di diamin aja. Gitu. Sementara mungkin di di upload blank dulu ya, Kang Ganjar ya. Oh, di upload blank sudah aja. Dilet, ya, ya sudah siap. Jadi dulu silakan upload tapi uh, file kosong ya, seperti itu dulu aja. Kalau memang ya. belum ada eviden yang pas. Gitu. Oke, okay, oh, saya lagi kan. apa enggak Kang Adi? Kalau yang itu kan misalkan kemarin udah masuk level 5 ternyata pas baca-baca saya itu level 3. Nah, itu kalau misalnya menubalin ke level 3 cukup ditidain aja level 4 -nya. Oh, apa apa nih yang terus? <laughs> gitu kayak gitu. <laughs> <laughs> ya, tinggal ditidain aja. Tinggal ditidain, ditidain aja walaupun yeah. udah diupload evidennya gitu nggak masalah sih kalau masalah salah, tinggal diturunin nggak apa-apa ya. gitu ya. Iya, tapi harusnya jangan turun atau. <laughs> <laughs> Evidensnya soalnya nggak apa, nggak sesuai dengan deskripsi yang ininya gitu. Ternyata ya. oh pas lihat uh, apa informasinya ternyata oh gitu, oh, berarti kan uh, kurang gitu ya, kurang masuk jadi diturunin kayak gitu sih. Berarti ya, bisa ya, berarti ya. Boleh bisa diturunin aja. Beneran, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi, pengganjar kami baru akan mendaftarkan aplikasi ke Diskominfo. Penggunaannya nanti adalah SKPD di Kota Bandung. Untuk saat ini eviden-eviden yang terkait dengan manajemen belum kita miliki. Sebenarnya monev ini untuk aplikasi yang sudah ada ya Pak, yang baru akan membuat atau mendaftarkan aplikasi termasuk yang dikecualikan terus kalau boleh bisa di-share contoh SOP atau rencana DSB yang nantinya akan dijadikan sebagai eviden. Nah, terkait dengan eviden contoh-contoh tadi sudah saya sampaikan ini ada di link ya, di link dokumen Bapak Ibu silahkan mungkin dipelajari dari mulai contoh-contoh indikator ya yang contoh-contoh eviden per indikator ini ada di eviden SPB 2022. Nah, kalau untuk materi ada di bahan SPB dari Kemenpan, ya, itu tadi ada bahan materinya per modul, per indikator, domain per indikator ada di sana bisa menjadi rujukan untuk contoh ya ada SOP ada peta rencana, eviden peta rencana tinggal masuk di indikator SPB, di kebijakan peta rencana, di indikator nomor 2 ataupun di indikator nomor 12 tentang implementasi peta rencana, nah untuk Aplikasi yang baru memang diharapkan, sebetulnya kita sudah memetakan. Jadi, tadi manajemen ini kan e, memang mungkin di awal tahun sebelum kita pas mau bangun aplikasi, sebetulnya kita bisa memetakan melalui mitigasi risiko, melalui manajemen risiko. Jadi, mulai manajemen risikonya kita bangun ya, karena perencanaan kan sebetulnya kalau risiko ini e, terus juga kita bangun. Tata rencana setahun ini mau ngapain aja sampai lima tahunan ya itu biasanya peta rencana, itu silahkan dibangun dulu pak jadi sebelum bangun aplikasi kalau kita udah paham kebijakan tata pola maupun manajemen SPBE lah layanan bikin aplikasi itu udah udah tergambar dan lebih, lebih ini ya lebih paham gitu jadi tidak ngawang-wang gitu di kakak itu biasanya kan umum um, umum banget gitu ya KA yang kita bangun nah ini lebih detail gitu nanti ka kalau kita sudah paham tentang SPB secara menyeluruh jadi di ka nanti ada timeline atau rencananya termasuk juga mitigasi resikonya kan kalau bikin aplikasi ya resource-nya harus kita miliki ya tadi apa keanggarannya ada anggaran ini hanya untuk bangun saja kan atau nanti maintenancenya gitu, kan itu di, di, di mitigasi di resiko itu mitigasi resiko kalau nggak ada maintenance nanti setelah dibangun misalnya tiga bulan jadi itu siapa yang akan meman maintenance apakah sudah siap timnya atau belum misalnya itu di, di list ya resikonya dan nah, itu ada cara ngitungnya gitu mana yang jadi high risk uh, resiko tinggi atau yang jadi resiko rendah seperti itu ya. Eh, silakan dibangun dulu yang memang belum, eh, yang bisa dibangun. Tapi kalau misalnya eh, evidennya terkait mungkin manajemen layanan, tadi kan harus ada helpdesk ya, mungkin karena layanannya belum, itu bisa nanti, terus juga manajemen perubahan, belum ada perubahan-perubahan, itu bisa nanti eh, untuk aplikasi yang baru akan dibangun. Eh, Oke, okay, ada lagi? Mungkin itu ya? Pak Rudi ya tergambar ya. Jadi kalau memang aplikasinya baru, silakan diikuti dulu proses SOP PMO-nya. Setelah itu baru kita bawa bikin manajemen-manajemennya. Tadi mulai dari manajemen resiko aja Pak, itu dari mitigasi resiko yang akan timbul ketika bapak di perangkat daerah membangun aplikasi apa aja sehingga nanti resiko tersebut bisa kita kelola ya yang tadinya resikonya tinggi, harus bisa jadi rendah, harus bisa kita kelola. Seperti itu. Nah, cara kelolanya ya banyak nanti caranya. Nah, insya Allah, minggu ini juga hari Rabu ya, Bu Ira, ya, insya Allah kita akan undang Pak Irfan ya, kalau nggak salah dari Kemen Van RB terkait manajemen resiko. Mudah-mudahan nanti bisa lebih detail ya, kan? manajemen resiko dari mulai tahap Ya, Kalau nggak salah itu ada lima tahap ya manajemen resiko itu kita rencanakan, kita analisis nanti dinilai resikonya ada berapa iris atau low ya resiko, terus nanti kita coba petakan bagaimana sih caranya untuk menurunkan resiko-resiko yang tinggi dan yang terakhir tindak lanjutnya itu tindak lanjut untuk um, apa uh, mengurangi resiko tersebut itu ada di lima, uh, di Permenpan 5 tahun 2020 itu sebetulnya cukup teknisnya udah Komplit banget, udah detail banget, dan kita tinggal copy paste ke dalam satu dokumen Manajemen Resiko Kota Bandung. Ada lagi yang bertanya, izin bertanya Pak Ganjar, bagaimana caranya mengupload lebih dari satu dokumen eviden? Nah, ini mungkin kalau nggak bisa diupload di beda file, bisa digabung dulu, bu, gitu ya, Bu Hani, digabung di Terus, kalau misalnya lebih dari 10 MB di misalnya seperti itu, sehingga jadi satu file. Kalau untuk evidence, seperti itu ya, Pak Arief. Ya, kita belum ada fitur upload banyak dokumen, ya, kalau nggak asal. Ya, disatukan aja di satu, ya, digabung dulu dokumen. aja, ya, Bu. Ya, filenya ya. di combine misalnya, PDF-nya dikombinasikan, jadikan satu file. Gak nah, bapak ibu sudah sedikit tergambar atau sudah masih bingung untuk terkait domain yang ketiga ini tentang manajemen sebetulnya memang jadi satu siklus nih bapak ibu jadi empat domain ini ya, hampir jadi satu siklus ya dimulai kita siapkan kebijakannya terus kita terorganisir, terorganisir menjadi layanan tertata kelola. Um, Manajemennya setiap tahunnya kita lakukan sehingga layanannya optimal gitu. Jadi terakhir nanti besok kita bahas tentang domain layanan itu layanan yang udah optimal karena tadi kebijakannya udah ada tata kelolanya sudah uh, ter terukur manajemennya kita lakukan seperti Ini kebayang ya uh, simple sebetulnya si SPB ini. Uh, jadi tidak hanya kita bangun aplikasi tapi apa yang harus disiapkan? Kita sudah siapkan nih, dari mulai kebijakan mata kewa, dan manajemennya. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih paham lah nanti kalau bikin aplikasi. Wah, ini dokumentasinya harus siap. Sebetulnya memang kita sering melakukan, tapi dokumentasinya yang jarang gitu, jarang dihukum. Jadi nanti standar bikin aplikasinya lebih bagus ya. Jadi bukan perbanyak aplikasi, tapi standar aplikasinya yang kita coba. Itu kita tingkatkan kualitas dari aplikasi atau layanan yang kita berikan. Layanan digital yang kita berikan. Oh standar nih, kalau bikin aplikasi ada, harus ada helpdesk-nya. Bangga siapa yang mau jadi tim helpdesk? Itu di manajemen kompetensi SDM-nya ada. Manajemen pengetahuannya ada tutorialnya, terus nanti perubahan-perubahan apapun dicatat dalam lognya. Silahkan ada dokumentasinya terkait dengan risiko Risiko yang muncul nanti kita bikin dokumentasi tentang manajemen risikonya. Biasanya yang paling tinggi manajemen keamanan, nah, biasanya keamanan nanti eh, dijabarkan lagi keamanan yang memang muncul akibat kita kelalaian kita atau mungkin keamanan eh, manajemen keamanan yang muncul terkait dengan keamanan cyber ya di luar ada hacker atau cracker gitu ya itu kita bisa pilih seperti itu enggak bapak ibu sebelum kita cukupkan di sini mungkin dari bapak ibu di diskominfo ada yang mau ditambahkan eh, pak ganjar izin menambahkan Oh, untuk bu. Uh, contoh peta rencana bisa dilihat di drive yang sudah Pak Ganjar uh, share ya, linknya ya di drive uh, yang kemarin Pak Ganjar share linknya bisa di-share kembali nggak Pak Ganjar yang mengenai uh, modul manajemen bagian tiga modul manajemen. Oh ya, yeah. ini kalau untuk peta rencana ya ini ya, tapi kalau untuk... uh, itu sudah di dalam situ penjelasan plus contoh-contoh peta rencananya. Yeah. Ini di bahan dari Kemenpan. Ini ada model, model nah, itu. tiga model manajemen. Nah, ini silakan bapak ibu dipelajari ya model 3 tiganya. Di sini sudah ada contoh-contoh modul manajemen. Eh sorry, contoh-contoh rencana dan juga beberapa SOP ada juga di dalam situ. Tapi untuk SOP bisa dijadikan contoh itu yang punya kominfo aja ya Pak Ganjar mungkin. Kalau ya, yang ya. sistem in, pengelolaan sistem informasi Kepwal tahun 2018 boleh dilihat di JDIH beberapa contoh SOP dari diskominfo Kepwal lima lima empat garin Kepwal delapan tahun 2018 mengenai pengelolaan sistem informasi ini Mungkin ada di, di drive JDIH. juga ah, ya, ada juga di, di situ drive. Ada nah ya itu oke itu jadi contoh untuk SOP dan juga contoh untuk peta rencana bisa dilihat di dua literasi literatur ini terima kasih ya tenun Bu Ira enggak Bapak Ibu masih ada pertanyaan lebih tergambar ya Bapak Ibu mudah-mudahan saya Uh, share kembali semua Bapak-Ibu di perangkat daerah bisa mengikuti Imonef ini dan berprogres terus ya sampai tanggal 14 untuk tahap 1 ya kita akan tutup dulu tanggal 14 dan akan kita report ke sekda uh, untuk tahap 1 ini progresnya saya coba share lagi progres di Bapak-Ibu sudah 49,82%. Nah, ini menggayahi yang masih. Wah, oh, ini udah 20 dari PKPSD, udah 20. Hmm. Udah 36 eh 34 pertanyaan yang diselesaikan. Ini ada 51% nih, udah naik lagi. Mudah-mudahan bisa terus naik ya, Bapak Ibu di Perangkat Daerah semuanya bisa berprogres dan di tanggal 14 nanti bisa selesai semua. Nah, ini udah Oh, capaiannya yang udah 100% 90% sembilan atau dan mudah-mudahan evidennya makin uh, komplit ya silakan uh, sebanyak-banyaknya eviden nanti karena tim kota nanti yang akan menilai eviden bapak ibu uh, memenuhi atau tidak dan beberapa mungkin yang sudah memanfaatkan layanan-layanan umum evidennya cukup untuk mengupload layanan-layanan umum tersebut dan hasil, misalnya tadi audit ya, audit untuk yang digunakan oleh layanan tersebut. Teman-teman ya, Bapak-Ibu sudah berprogres di hari ini, mudah-mudahan sambil nggak bisa berprogres lagi, yang masih belum, yang evidennya masih kurang, silakan di-upload kembali. Mungkin itu saja Bapak-Ibu, mungkin di sini ada KADIS. Ada yang mau disampaikan, Pak? Izin. Masih standby kah atau Bapak Ibu Bu Kabid ada yang mau disampaikan kembali terkait dengan domain? Uh, enggak udah cukup. Cukup. Okay. Cukup, cukup. Semangat pokoknya mah berangkat daerah semuanya. amin, amin. Mudah-mudahan semangat terus ya Bapak Ibu ya. Amin. Untuk e ini. Kalau ada Puluhan pertanyaan silakan silahkan kita siap terbuka. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya. Untuk SPBM ini sehingga level perangkat daerah naik, level kota pun naik. Pak Kadis adakah untuk terakhir mungkin Pak? Sebelum kita istirahat. Kayaknya masih di luar ya. Oke Bapak Ibu baik. Uh, saya simpulkan ya Bapak Ibu terkait dengan Monef. Imonev e asistensi SPBE di hari ketiga kita sudah bahas tiga domain, alamin ya dan domain tata kelola eh, domain manajemen ini memang domain proses yang harus kita lakukan dimulai tadi manajemen risiko kita petakan manajemen keamanannya datanya seperti apa terus juga aset yang kita catat ya sebagai aset SPBE termasuk juga SDM yang kita miliki, kompetensinya seperti apa, BIMTEK-BIMTEK yang dilakukan, dan uh, manajemen pengetahuan, kita sharing tutorial apa yang kita bangun, sehingga yang kita bangun bisa dipahami oleh Bapak-Ibu semua, termasuk kami di diskominfo membangun asistensi ini, dan kita mendokumentasikan video maupun tutorial dokumentasi teknis manual book dan lain sebagainya sebagai bahan untuk manajemen pengetahuan. Terus juga kita ada manajemen perubahan uh, terkait dengan perubahan-perubahan atau request change request yang dilakukan di aplikasi. Silahkan didokumentasikan, ada maintenance, ada bugs, atau ada perubahan versi, silahkan dicatat sebagai dokumentasi di manajemen manajemen perubahan. Dan terakhir, ada manajemen layanan, helpdesk maupun... DNA di aplikasi silakan dibangun sebagai uh, memperkuat layanan tersebut, sehingga layanan tersebut bisa maksimal. Dan yang paling terakhir, di manajemen ini, melakukan audit, dan audit akan kita mulai nanti di Mei. Silakan, Bapak Ibu yang mau jadi volunteer tadi, sudah ada tiga, ya, berarti, ya, si Pak Cook distrik dan backup SDM mudah-mudahan yang lain juga bisa ikutan karena tidak harus maksimal tiga ya, minimal malah minimal itu tiga, tiga dinas minimalnya dan mudah-mudahan semua bisa ikut audit ya, karena itu banyak pembelajaran yang bisa kita lakukan apa yang belum, apa yang sudah dan sangat menyeluruh ya audit yang dilakukan oleh toolsnya dari Green ini nanti akan dibantu oleh tim dari Inspektorat. Baik. Eh, mungkin itu saja. Akhir kata mohon maaf kalau ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak. Mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hathor Bapak Ibu Mangga Wilujeng Istirahat. Sholat.